Salam semua, selamat malam Pada kesempatan malam hari ini Kita kembali di Zoom Meeting WFM Kali ini kita akan berbicara tentang psikologi kekristenan Yang kali ini pembicara kita adalah Pak Dani Yang akan menyampaikan tema hati yang terluka Sebelum kita memulainya kita akan buka dulu dengan doa dari Bu Abni Silahkan Bu Abni Mari kita berdoa, segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Malam hari ini adalah malam yang terindah buat kami boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkannya, yang akan ikut serta di dalam pembelajaran pada malam hari ini. Engkau bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran ini. Dan menjadi pelaku kebenaran ini sehingga kami boleh mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Memberkati Bapak Dani yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Urapan dan kuasa Tuhan turun atas kehidupannya. Hikmat pewahyuan dari Tuhan nyata di dalam setiap pemberitaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Halo. Salam, selamat malam semuanya. Ya, uh, Jadi pengajaran yang saya sampaikan ini interaktif ya. Jadi semua nanti uh, pada saat saya membuka untuk bertanya di tengah-tengah gitu ya. Uh, jadi bisa langsung interaktif tanya-jawab. Supaya saudara semuanya bisa uh, mengingat gitu ya, mengingat. Uh, baik luka hati, hati yang luka, gitu ya. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari eh, tidak menutup kemungkinan, tidak satupun semuanya tidak luka, gitu ya. Semuanya bisa merasakan hatinya luka. Hmm. Itu ya. nah, kita akan belajar mendiagnosa, masing-masing ya. akan mendiagnosa, hmm. memeriksa, memeriksa hatinya, eh, adakah luka dalam hati saya? Ya, luka batin, luka perasaan, gitu ya. Oh. Sekecil apapun kalau itu dibiarkan, nanti eh, satu kali dia akan muncul, ataupun gitu ya dalam keseharian itu muncul eh, tanpa dirasa eh, eh, itu muncul dan yang bersangkutan, yang luka hatinya, itu tidak merasakan bahwa manifestasi perilakunya, perbuatan itu akibat dari luka hati, seperti itu. Contoh gampangnya adalah ketika orang bertanya atau berbicara ataupun mungkin dari acara TV gitu ya, atau dari YouTube, ya sesuatu yang nggak sengaja kalimat itu menusuk perasaannya dia akan marah-marah, ya. muncul kata-kata kotor, gitu seperti itu. Terus kadang-kadang gini ini, oh, apaan tuh? Emang kepikirin, sok tahu itu. Kalimat yang sederhana itu menunjukkan bahwa dia luka hatinya, gitu. Dan tanpa disadarinya itulah jalan masuknya iblis memakai orang tersebut untuk membuahi lebih jauh seperti itu ya. Nah kita. Pak ya, Dani, ini layarnya kok begini ya, semua nggak bisa kelihatan layarnya oh. admin. Bagaimana nih layarnya oh, ad... kok seperti ini? Coba admin gimana nih layarnya? Bentar ya, ku kembalikan seperti yang semula aja ya. Iya bang. Nah uh, seperti ini. Oke. Okay. Ya yeah. yeah. sudah pak. Sudah. Uh, sementara laptop saya masih ini ya dalam perawatan. <laughs> dalam perawatan. Jadi saya hanya pakai handphone. Ini materinya uh, apa namanya uh, uh, via handphone. Jadi saya nggak buka video karena harus slip slip slip gitu. Ya. Yeah. Mohon maaf sebelumnya. Baik, uh, saya lanjutkan bahwa. Kita akan memeriksa hati kita masing-masing. Adakah kepahitan? Adakah luka? Ya, adakah luka di hati kita? Ya. Yang pertama, luka hati itu disebabkan oleh kehilangan. Ya, saya apa namanya, mengucapkannya perlahan-lahan. Pertama kehilangan. Mungkin kita pernah kehilangan seseorang yang sangat kita kasihi. Ya. Apakah itu ter, uh, kehilangan karena meninggal kehilangan karena kabur ya meninggalkan begitu saja hosting gitu ya going gitu ya uh, kemudian uh, meninggalkan kita karena pindah ya. uh, kemudian mungkin meninggalkan kita karena perceraian gitu ya, home gitu ya. atau meninggalkan kita karena keegoisan seseorang gitu ya Oh udah aku nggak cocok sama kamu gitu ya misalkan gitu ya atau apapun juga yang sifatnya kehilangan ya kehilangan gitu ya bisa juga tentang uang bisa juga tentang barang ya yang kita sangat apa namanya sukai barang itu gitu ya seperti itu atau pekerjaan gitu ya atau apapun itu ya entah sahabat teman orang tua saudara gitu ya nah dari sini kehilangan itu e, merasa e, terasa membekas dalam hati kita ya nah e, saya kasih sela pernah merasa kehilangan apakah orang tua apakah kekasih atau barang atau apapun itu nah mungkin itu sudah lewat beberapa tahun tetapi rasa sakit sakit kehilangan itu belum terselesaikan. Nah, ya, coba kita baca dalam Kejadian 37 ayat tiga sama tiga kejadian 37, 37, ya. ya. nah, kejadian 37 puluh tiga, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh tiga puluh dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia tapi ia menolak dihiburkan serta katanya tidak aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati demikianlah Yusuf menangisi ditangisi oleh ayahnya nah ini kita melihat ya betapa lukanya ya betapa sampai dia uh, mengucapkan statement itu sampai ke dunia orang mati karena Wih sampai segitunya ya nah mungkin saudara-saudara uh, semua bapak ibu pernah merasakan seperti itu rasa sakit yang amat sangat kayak gitu, ya, jadi kehilangan uh, sanak saudara, orang tua dan sebagainya ya, pekerjaan, bahkan hamba tuhan yang pe kehilangan pelayanannya juga merasa sakit, gitu ya. Nah kalau um, misalkan orang yang punya uh, popularitas kehilangan popularitasnya, gitu ya, itu juga merasa merasakan uh, sakit, gitu ya. Raja Saul, masih ingat ya, nian anak-anak yang dari Pasur ini Raja Saul bagaimana rasa kehilangan. Kehilangan pengharapan. Orang-orang yang tidak memiliki keturunan, ya. Cita-cita yang hilang Saya berbicaranya ada sela-sela ya, ada sela kosong, sela kosong karena saya memberi kesempatan untuk merenung sambil merenung. Nah. Selain kehilangan yang membuat hati kita luka, juga sebuah hubungan. Ya, hubungan mungkin e, cinta yang tidak terbalas gitu ya, dikhianati, ya, gimana rasanya sakit hati dikhianati. Kemudian diperlakukan tidak adil juga merasa sakit hati, ya. Hubungan-hubungan yang menyakitkan ini terkait dengan keterpisahan ya diakibatkan oleh apapun itu masalahnya di sana ya. Coba ini ini ini bagus ini. Bagus membaca lagi ya Pak Bagus ya. Rut 1 ayat 20 dan 21. Rut ya, Rut 1 ayat 20 dan 21. Oh, sampai 22. Bagus. Rut 1 ayat 20 sampai 22. Halo, Pak Agus. baik saya bacakan ya uh, sebentar uh, Ruth 1 ayat 20 tetapi ia berkata kepada mereka janganlah Sebutkan aku naomi Sebutkanlah aku marah sebab yang Maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku 21 dengan tangan yang penuh dengan tangan yang penuh aku pergi tapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku, Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari darah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem, pada permulaan musim menuai jelai. Nah, kita melihat di sini betapa menyakitkan ya perasaan di Naomi ya. Dia merasakan apa? Gimana ya? Tuhan itu menentang ya. Perasaannya dia seperti itu gitu ya. Nanti kalau dibaca selanjutnya, saudara-saudara ya, PR-nya nanti akan ketemu mengapa itu terjadi ya. Yang saya ambil ini rasa rasa e, rasa sakitnya. Kemudian e, selain e, kehilangan dan e, perasaan terpisah itu, kemudian ada lagi perasaan takut dan bersalah. Ya, perasaan takut dan bersalah. Itu apa saja sih dosa yang mengikat. Nah, dosa yang mengikat itu di Kejadian 3 ayat 10. Itu saya baca demikian ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ya, takut. Dan bersalah. Itu perasaan gentar di dalam hatinya, garut-marut, enggak itu. Nah, pengalaman itu, pengalaman itu mengakibatkan dalam dunia psikologi adalah trauma. Ya, trauma. Pada saat itu Adam dan Hawa juga merasakan, "Waduh, menyesal aku telah memakan buah itu. Gara-gara kamu sih." Gitu saling menyalahkan dan sebagainya. Gitu ya. Matanya menjadi melek dan melihat bahwa dia telanjang. Dan dia takut ketemu sama Tuhan. Nah, seperti itu ya. Perlahan ya, sabar ya. Terus kemudian perasaan tidak berharga. Nah, ini siapa yang merasa enggak berharganya? pengalaman dilecehkan. Nah, ini kalau di Alkitab kita lihat di satu Samuel ayat 1 ayat pasal 1 ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, ayat 7, demikianlah terjadi pada tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan tidak diinginkan dari dalam hal ini ya ditolak. Itu rasa sakitnya kayak apa coba? Kalau dalam apa namanya real kehidupan sehari-hari kita ya, yang sensitif itu, misalkan di keluarga, atau di pasori, atau di asrama, atau di keluarga suami istri ya, yang satunya sedang sibuk fokus dengan suatu kegiatannya sehingga tidak mengindahkan uh, uh, yang di sebelahnya atau pasangannya karena sensitif dia merasa oh kok aku nggak dihiraukan gitu nah kok aku nggak dihargai aku ngomong kok nggak dijawab nggak dikubris ada yang sensitif, sensitif seperti itu itu pun akan menimbulkan luka hati ya seperti Ayub mengatakannya pada Ayub 3, ayat Ayub 3 ayat 1 itu, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya, sampai segitunya. Maka berbicara Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Menemukan berbagai saksi negatif yang muncul mengeraskan hati. Nah ini sini coba kita lihat. Sampai, aduh aku salah aku, gitu ya. Kenapa aku lahir gitu ya? Kalau aku merasakan sakit yang seperti ini ya, sampai seperti ini, sampai seperti itu ya. Nah, <tuh> rasa sakit seperti ini akan memunculkan berbagai reaksi negatif terhadap kehidupan kita ya. Bentuknya adalah mengeraskan hati. Ya, ada yang ini yang mengeraskan hati, keras kepala. Kemudian Hidupnya menolak kasih karunia. Nah, perasaan ya, coba didiagnosa. Perasaannya tidak sensitif lagi ya. Terus, hubungan dengan orang lain itu merasa, merasa apa ya? Uh, gampang tersinggung gitu loh, sedikit-sedikit menyakitkan. Perasaan takut bersalah, membuat ini nanti salah, itu nanti salah, nanti diomongin orang lain, gitu ya. Jadi hidupnya selalu dikendalikan oleh kondisi atau keadaan. Ada yang merasakan seperti itu. Nah, sekarang saya akan bahas realitanya, manifestasinya. Orang-orang yang sakit hati ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau ada yang merasa seperti itu, masing-masing akan mendapatkan solusi yang berbeda karena menyesuaikan karakter, ya. Coba kalau eh, saudara merasa sering menyangkal sesuatu yang menyinggung hati, ya sedikit apa, apa itu tersinggung, nah itu itu bentuk pelarian. Padahal biasa-biasa ya, ngobrol apa itu bercanda biasa-biasa. Tapi eh, tak tahu anda, oh, menyingkir gitu ya, menjauh. Atau ada ada yang langsung berontak gitu ya. Berontaknya dalam apa? Eh kamu ya kalau ngomong ya ini menurut dan sebagainya ya gitu ya langsung gitu langsung menjawab seperti itu ada yang seperti itu ada yang langsung pergi nah gitu ya kemudian dia akan apa mencari kepemuasan dirinya ada yang seperti itu kemudian pelariannya ada yang bentuknya bertolak belakang dengan sesuatu yang menyakitkan itu itu sendiri. Tolak belakang ya, seperti itu. Kalau dalam dunia pelayanan, jangan salah. Ini orang-orang yang melayani juga banyak yang rasa sakit hati, gitu ya. Kalau dalam dunia pelayanan, esensinya apa yang dikatakan itu berusaha untuk menyinggung perasaan orang lain atau menghakimi orang lain. Bentuknya seperti itu, nembak-nembak begitu ya. Nah kayak gitu, coba perhatikan itu seorang pelayan yang sakit hati dia. Kemudian kecanduan rokok, ya ini ini realita pelarian sehari-hari ya. Kemudian alkohol ada enggak? Kemudian narkoba, ya pelariannya. Kemudian ada yang kecanduan uh, seks. Oh, aku enggak, enggak, aku enggak kecanduan seks, tapi melihat-lihat gambar-gambar porno, film porno di media sosial itu kecanduan seks. Sudah, ya, punya pasangan secara media sosial, chatting terus dengan seseorang. Aku suka dengan ini, gayanya, bicaranya selalu ada setiap kali saya chat dengan cepat dijawab dan sebagainya. Itu arah. Arah intimasi yang negatif ke arah sana, ia ya, menjadi ketergantungan dengan seseorang yang selalu membalas settingnya. Ya, Kemudian, dunia hiburan, aku lebih asik menonton apa namanya drakor daripada jam-jam bersekutu dengan Tuhan. Ketika berdoa persekutuan Tuhan, pikirannya melayang ke drakor gitu ya. Waduh, episode kemarin terakhirnya bagaimana ya. Aku penasaran dengan episode berikutnya dan sebagainya. Pikirannya selalu kemana-mana, nggak fokus. Selalu lari ke dunia hiburan. gitu ya. Mendengarkan lagu-lagu kesukaannya, mengesampingkan kebutuhan uh, standar hidup hari-hari. Jadi hidupnya washing time waktunya uh, uh, uh, hilang dengan uh, apa, menikmati hiburan-hiburan itu gitu ya lagu-lagu ya, dan sebagainya kemudian ada yang melarikan diri dengan belanja yang banyak uang gitu ada yang melarikan diri dengan makan ada yang melarikan diri dengan melamun gitu ya ada yang melarikan diri dengan melamun seperti itu imajinasi ya berimajinasi Seandainya saya jadi A, seandainya saya jadi B, seandainya dulu begini, aku mungkin nggak nggak begini gitu ya. Seandainya dulu keluarga aku begini begitu, aku mungkin nggak seperti ini. Terus berandai-andai hidupnya terus di dalam angan-angan seperti itu, ya. Kemudian orang yang gila kerja, mataoli, gila kerja, itu bentuk sakit hati. Kemudian orang yang gila pelayanan, waduh, dia melayaninya sudah nggak kenal waktu, apa gitu ya? E, e, kelihatan negatif enggak standar pelayanan yang biasanya gitu, gitu ya. Itu juga bentuk pelarian sakit hati. Nah, itu ya, jangan salah itu ya. Nah, e, lalu bagaimana gitu ya? Pelayanan sesuai dengan eh e, apa namanya porsinya. Ada porsi melayani, ada porsi untuk keluarga, ada porsi untuk uh, bersih bersih uh, ruangan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu yang sehat, tuh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat mekanismenya, mekanismenya ya, saya ulangi, mekanisme pertahanan diri orang-orang yang sakit hati itu kayak apa sih? Ya, yang pertama adalah usaha melindungi dirinya. ya. Agar tidak terulang lagi rasa sakit itu, ya. Kemudian, contohnya nih, contohnya agar tidak terulang sakit hati, contohnya menutup diri, ya. Menutup diri, kemudian uh, cuek. Nah, ini siapa yang suka cuek, tidak peduli dengan lingkungannya ya, yang muncul ego, kemudian agresif dan kasar berantem dan sebagainya enggak lemah-lembut enggak menunjukkan iman Kristen seperti itu kemudian tegar tengkuk jika dinasehati tidak apa yang patuh dengan peraturan dan sebagainya itu termasuk tegar tengkuk itu bentuk pelarian itu kemudian menjadi penalu itu ya memahami ya jadi penalu ya memanfaatkan orang lain itu bentuk pelarian sakit hati. Kemudian mengendalikan sesuatu, jadi ada pembicaraan atau apa dia berusaha menjadi uh, uh, menguasai pembicaraan itu. Ya, kalau ada salah satu itu dari diri kalian, nanti kita sama-sama bagaimana cara menyembuhkan dan memulihkan itu. Ya, kemudian bentuknya lagi kemarahan dan kebencian orang yang mengalami luka hati cenderung untuk cenderung nih ya cenderung untuk melukai orang lain coba perhatikan kalau orang itu cenderung melukai orang lain bentuk melukai itu macam-macam ya baik dengan kata-kata baik dengan fisik maupun sikap gitu ya seperti itu itu bentuknya luka hati gampang kecewa nanyi Gampang kecewa, tersinggung, dan sulit dia mengelola emosinya. Itu sulit ya, karena sulitnya mengelola emosi. Misalkan, apa nggak eh, cocok sedikit, dia blokir orang lain gitu ya, blokir WA-nya, blokir teleponnya gitu ya. Apa namanya? Kontaknya itu bentuk luka hati yang nggak sembuh, itu sangat parah nah seperti itu ya kemudian orang yang luka hati ini sering kali menghakimi orang lain dan gampang gampang menghakimi dan dia sendiri juga sering mengeluh gitu ya. sering mengeluh suka gosip mengkritik ya sulit melihat sisi baik positif dan negatif itu sulit gitu ya kemudian suka berprasangka nah ada lagi nih Orang ini suka sekali memotivasi orang lain. Nah, coba lihat status Facebook, Twitter, dan sebagainya. Dia itu banyak sekali motivasi, motivasi, motivasi, macam-macam dari A sampai Z. Enggak fokus motivasinya model kayak apa gitu ya. Suka memotivasi itu bentuk luka hati, loh. Nah, kok orang ini kayak orang suci sendiri ya. Nah, saya orang lain dari A sampai Z gitu. Eh, itu bentuk luka hati juga ya. Gampang banget iri hati, nah seperti itu. Nah, sudah saya buka, apa namanya? Tanya jawab ya. Silahkan bertanya. Kalau yang saya sebutkan, banyak tadi deretannya mengalami ya, atau mau belajar memberikan masukan motivasi ke orang lain yang mengalami luka hati ya? Nah, karena manusia itu dinamis selalu bergerak dan berubah. Yang kedua karakter juga banyak banget jenisnya. Jadi ini bisa meluas kemana-mana. Nah ini menarik, menarik. Nah, silakan, silakan. Ya terutama anak-anak yang dipasori menyiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Ini, ini sesuatu yang sangat penting ya untuk menuntun domba-domba yang dipercayakan kepada kalian nanti buat kalian bisa mendeteksi, mendiagnosa, oh orang ini luka hati nih, manifestasinya kayak gini gitu ya. Nah seperti itu. Silakan, monggo. Silahkan yang mau bertanya jawab. Okay. Ya, ini sebelum, sebelum saya kasih klunya ya, cara menyembuhkannya ya. Sebelum saya kasih klunya, silahkan kita interaktif. Eh, terserah, mau mau mau eh, dari sisi manapun yang sudah saya sebutkan tadi. Langsung open mic saja kalau ada yang mau bertanya. Ini bebas ya Pak Dani ya, jadi nggak cuma anak-anak pastori ya Pak Dhani ya. Hmm. Oh, yang lainnya yang bukan anak pastori Halo selamat malam Pak Bapak Ibu semuanya ya, saya ia ya, Shalom saya Natalia eh uh, mau tanya nih sama Pak Dani cara menyembuhkan luka hati mungkin ya Iya. Yeah. Saya halami itu uh, luka hati sama ibu saya sendiri, yeah. orang tua saya sendiri. Ya, dia pengaruhnya tuh sangat besar. Kemarin sempat itu terat, cuman setiap kali coba ngobrol, rasa sakit hati itu masih ada. Jadi gimana ya Pak? Terlalu sakit rasanya. Iya yeah. dia tuh sudah dari saya merit ibu saya tuh ikut saya yeah. saya pelihara dia selama mungkin ada sekitar 20 tahun ya ikut saya dan dia entah kenapa mempengaruhi anak saya melawan sama saya terus sekarang suami saya udah mencelakkan saya jadi luka hati ini terlalu sakit dan sekarang saya sendiri tidak sama ibu saya lagi tapi saya coba say hello apa kabar apa sehat mau kirim multivitamin gitu tapi perasaan saya tuh benci banget kayak gitu luka batin karena dia orang yang paling saya sayang susah susah susah memaafkan Bagaimana Pak cara sembuhkannya Pak saya juga bingung ya ya itu aja Pak mohon ya. apa jalan keluar ya baik eh uh, Mbak Natalia Uh, ini mau mau uh, secara umum ini ini juga live ke uh, saya jawab atau mau secara uh, apa namanya konseling pribadi? Ini live ya Pak. Kalau bisa konseling ya. pribadi aja Pak. Ya, kalau mau konseling pribadi nanti uh, um, biar di chat Pak Agus uh, nomor handphone saya bisa WA secara pribadi. Baik. Oh iya, ya boleh-boleh ya, ya oke okay. nanti saya direct message lewat ini ya lewat Zoom chat ya Iya oke okay, Pak makasih Pak apabila ya silakan yang lainnya nah. silakan mau ada yang bertanya mumpung ini kesempatan emas Monggo ini anak-anaknya Bu Apni gimana nih pada <kelos English> dia masuk. Kita... <tis escaping> <sipsunuz> iya, takut apa-apa jangan takut. Ayo Mbak Ida, itu Mbak Ida itu. Ida sama Mbak Ida sama Mbak Ruth itu ya. Batunya Iya, salam. Shalom. Shalom ada nih. Ya. ya, saya mau tanya bagaimana caranya untuk mengobati luka hati? Secara bertahap ya. Baik. Nah, nanti itu makanya ya. E, apa namanya? Ini nanti gong-gongnya belakang ini saya kasih clue-cluenya caranya menyembuhkan luka hati. Nah, jawabannya nanti di di ending. di ending ya mungkin mungkin saya kasih eh, saya kasih eh, apa namanya langkah-langkah eh, eh, penyiapan ya supaya eh, kalau misalkan contohnya kita mau ke rumah sakit nih mau berobat tentang luka-luka eh, fisik kita yang perlu dilakukan oleh dokter sama perawat itu adalah membersihkan luka-luka itu dengan disinfektan Ya, dengan cairan apa namanya antibakteri, alkohol dan sebagainya, gitu ya. Betadine, Betadine itu itu ada beberapa bentuk macam ya. Betadine untuk orang yang siap operasi dan Betadine untuk menyembuhkan luka, gitu. Itu disiapkan dulu semuanya, ya. Kemudian disetiril tubuhnya, gitu ya. Pakai baju operasi yang mau operasi, gitu. Ya, yang perawatan juga, gitu. Apa namanya? dibersihkan, gitu seperti itu. Persiapan awal seperti itu. Kemudian dilakukan uh, pembukaan luka, ya pembukaan luka dirobek, Kemudian dilakukan insisi, dalam bahasa kedokterannya insisi. Insisi itu uh, apa namanya membersihkan luka-luka uh, uh, uh, apa namanya nanah, gitu ya. Uh, seperti itu uh, kotoran yang masuk ke dalam Uh, tubuh itu di insisi, disikat, dibersihkan gitu ya, dirobek kemudian dibersihkan, uh, setelah itu dijahit lagi, ya seperti itu. Uh, awal itu disiapkan seperti itu kalau dari sisi uh, kedokteran ya standarnya uh, operasional prosedurnya seperti itu SOP-nya. Kalau dari sisi uh, psikis itu sama dari penyiapannya apa? Penyiapannya adalah uh, harus, ya ingat ya, harus membuka diri, harus mau dibentuk diam dan berserah diri. ya Nah kalau kita lihat ilustrasi-ilustrasi itu tanah liat yang dilembekkan seperti itu, kemudian dibentuk menjadi sebuah bejana kemudian dibakar dan sebagainya. Itu penyiapannya di sana. Ya, harus siap di situ. Sebelum gongnya nanti saya kasih tahu semua detailnya. Ada berapa step. Ya. Nah, penyiapannya adalah itu. Sekarang rut harus siap berserah diri. Rut harus siap menjadi tanah liat. Jangan berbicara Jangan membela diri, diam dan katakan iya Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan siapkan pemulihan, penyembuhan, kemudian pemulihan. Luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali. Nah, nanti jangan kemana-mana, Ruth ya. Jangan kemana-mana, nanti ini gongnya, ini saya kasih tahu step-stepnya. Itu luka-luka, ya. Pak luka betul ya. luka patek miming mau ya pak miming ini ya pak miming apa mas miming silakan ada pertanyaan pak miming orang... oh, tidak ada pak saya tidak mengalami hal seperti itu pak oh ya, ya. Nanti, nanti punya ilmu untuk menolong orang lain ya siapa ada lagi ada lagi momen yang bagus ini nanti saya bapak ini ada nih pak Dhani oh boleh bu Abli mongko ya kalau anak suka berantem kemana-mana pokoknya anak ini sedikit-sedikit mau berantem aja sama orang mau berantem aja sama orang itu bentuk luka hati nggak bu Pak Dani oh, berapa itu bu? Terima kasih Pak Dani. itu itu juga bentuk luka hati ya uh, kalau usia bisa tentatif berapapun ya Pak Miming ya. Uh, Uh, sudah tua juga bisa seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu bentuk luka hati yang manifestasinya uh, berupa gram ya, berupa gram berupa emosional yang tidak stabil. Dia susah sekali mengendalikan ya. emosionalnya. Nah, seperti itu. Gampang sekali tersinggung. Nah, itu bentuk-bentuk luka hati yang yang yang ada, yang dia nggak sadari bahwa itu perlu disembuhkan. Nah, kalau luka fisik tuh kayak gini. Luka fisik, misalkan tangan kita nih, tangan kita habis jatuh dari motor, babras gitu ya. Luka babras kan perih, itu perih sekali. Itu, nah, kalau kesenggol orang lain, kita lalu kan musik marah. Lu tuh hati-hati, tangan lu sakit ini gitu ya, atau sakit gigi? Sakit gigi, ada orang berisik yang lain marah-marah dia. Nah, kayak gitu. Nah, lebih mengerikan kalau luka batin secara psikis. Nah, itu gampang tersinggung, emosionalnya nggak stabil, maunya sendiri gitu ya. Dia mau melakukan apa? Wow, mau gitu ya, euforia dalam bentuk negatif ya istilahnya. Nah, itu gampang sekali keluar. Nah, gitu ya seperti itu. Itu adalah luka batin. Ya, luka hati. Ya. Nah, baik. nanti gong gongnya ya Bu Abni, Pak Miming dan dan Rood ya, gongnya nanti tak kasih clue dan kalau mau dicatat Bu monggo. Nanti ada beberapa, ya. Baik, baik, Pak Danik. terima kasih. Iya. Ini saya kasih kesempatan, ada lagi pertanyaan. kan yang lain. Langsung so, open mic aja ya kalau ingin bertanya. Okay. ya pas kurang 10 menit ya. <laughs> kurang 10 menit kasih hitungnya. Yang pertama adalah kita harus melihat hati kita yang hancur harus jujur ya semua yang yang merasa sakit hati ya merasa ada luka hati masa lalu tuh harus kuncinya kejujuran dalam Tuhan Diri sendiri terutama ya terutama diri sendiri Oh Tuhan aku dulu pernah merasakan sakit hati terhadap dari orang tua dari saudara dari sahabat teman apapun itu gitu ya di pekerjaan juga bisa. Nah. Pertama harus jujur, kedua coba dikorelasi dikonekkan dengan kasih karunia dari Allah. Ya. Ini ini harus ini nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Ya coba coba Mas Agus bisa nggak membantu saya di Ibrani 12 ayat 15? Bentar Pak, Ibrani 12 ya. Bentar. Ayat 15 ya. Ibrani ini Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Jangan agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang Nah itu Pak jangan menjauhkan diri dari kasih karunia lah kalau yang menjauhkan diri dari Kasuni, kasih karunia apa yang terjadi menimbulkan kerusuhan lagi berantem melarikan diri dan sebagainya suka berbohong gitu ya mereka yasa sesuatu menimbulkan ketidaknyamanan dalam ruang lingkup dia ada nah itu aduh ini ini harus sadar bahwa dianya itu luka-luka gitu ya orang-orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah dan dia menimbulkan huru hara, ya, mencemarkan menjemar, banyak orang, gitu ya, mengajak orang lain untuk bersekutu dengan dia, seperti itu ya, mengancam ancam, apa kamu kalau melaporkan aku begini, nah kayak gitu gitu ya, seperti itu, itu jauh dari kasih karunia Allah. Nah seperti itu, ada nggak yang merasa seperti ini? Kalau ada yang merasa seperti ini, ayo cepat-cepat jujur kepada Tuhan. Meminta maaf, meminta ampun sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Ya, Kemudian rekonsiliasi. Ingat ya, rekonsiliasi itu meminta maaf dan mengaku terus terang. Maafkan kepada si A, si B, si C dan sebagainya. Aku telah beraku kasar. Aku menimbulkan kerusuhan. Aku menimbulkan masalah. Harus minta maaf ma ma seperti itu ya? Ingat nggak? Ampunilah Tuhan atas kesalahanku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepada itu ya. Ingat ya, kalau dia nggak melakukan hal-hal yang enggak bagus seperti itu, enggak meminta maaf, enggak melakukan rekonsiliasi, Tuhan enggak akan mengampuni. Enggak akan terjadi perbaikan. Nah, itu namanya mendekat ke kasih karunia. Ya, harus mengakui dengan jujur. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu terjadi, Tuhan akan peduli dan melakukan pemulihan tanpa itu Tuhan juga tidak akan ya ingat ya jadi kalau kita memaafkan ke orang lain ya aku menjadi trouble maker nih buat masalah di sini nih aku harus minta maaf nah Tuhan akan melakukan itu juga kepada kepada uh, saudara ya Kedua, kedua ini ada pengulangan. Pengulangannya adalah mengakui dengan jujur perasaan kita yang terluka. Nah, perasaan kuku terluka sumbernya dari dulu. Aku pernah sakit hati sama orang tua dulu. Aku pernah sakit hati sama saudaraku. Rasanya sakit sampai sekarang aku simpan. Nah, itu akui dengan jujur. Ya, seperti itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ya ingat ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Semuanya berubah. Dalam diri manusia itu, sel-selnya juga berubah. Apa yang terjadi? Mereka menjadi survive, memasang survive. Memasang pertahanan diri. Nah, inilah celakanya di sini. Pertahanan diri itu bentuknya apa? Ada ego. ya Enggak mau perasaannya disakiti. Enggak mau harga dirinya disinggung. Nah, seperti itu. Coba perhatikan teladan Tuhan Yesus ya. Tuhan diapakan di situ? Diam saja. Ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Tuhan menginginkan kita sama dengan Dia. Dan Tuhan tahu itu kita enggak bisa. ya Kita lemah, kita enggak bisa. Tuhan memahami aku paham anak-anakku semua nggak akan mampu ini. Oleh sebab itu, aku berikan rohku. Nah, gitu ya. Berikan rohku. Nah, sekarang roh kudusnya itu dalam diri kita. Nah, kita minta roh kudus, aku mau jujur, perasaanku mau kubuka Tuhan. Agar aku bisa pulih dan sehat kembali. Nah, gitu ya. Uh, ini ini kesempatan. Misalkan anak-anak di pasur ini dekat dengan Bu Abni, uh, bukalah perasaanmu kepada Bu Abni. Bu Abni akan menangis air matanya mendoakanmu supaya uh, Roh Kudus uh, kuasa Roh Kudus mem, mem, menyehatkan dan memulihkan kesempatan. Coba anak-anak di misalkan di rumah yang orang tuanya enggak uh, hubungan dengan Tuhannya kurang bagus, mau lari kemana coba? Ya. Yeah. Zaman seperti ini aku susah untuk mencari bapak-bapak, ibu Rohani yang mengkonseling uh, saudara semuanya secara hangat, erat, ya, dan peduli. Nah, seperti itu, ya. Ini penting ya. Yang kedua, ingat-ingat ya, jujur mengeluarkan unek-uneknya perasaannya, keluarkan itu. Ini loh di sisiku ini loh yang luka karena masalah luku seperti ini itu dan sebagainya buka buka itu. Nah tanpa mengeluarkan itu dia akan tetap tinggal di situ menjadi kanker dan mengendalikan saudara bermanifestasi berbagai macam. Ya itu syarat utama harus itu. Itu ya. Yang berikutnya, sudah catat ya, yang berikutnya adalah harus memutuskan untuk mengampuni dan minta ampun. Harus berkomitmen. Mengampuni dan minta ampun. Oh, aku sudah mengampuni kok kesalahanku yang kemarin, tapi nyatanya sekarang kok masih tetap seperti ini. Nanti bohong itu, kalau memang benar-benar sudah mengampuni, kuasa Roh Kudus itu memulihkan janjinya ya, dan amin. Kalau memang benar-benar mengetuk pintu, Tuhan, aku sudah membuka pintuku. Gitu ya, mendengar Tuhan mengetuk itu, aku sudah membuka pintuku. Tuhan, pintu hatiku sudah terbuka, namun... Tuhan aku mau masuk Tuhan juga akan membukakan kalau memang benar seperti itu terjadi itu tidak akan terjadi yang namanya menjadi troublemaker maker yang, yang dan sebagainya nggak terjadi kalaupun terjadi itu cepat sekali um, apa uh, terjadi rekonsiliasi aduh oh iya aku melakukan hal yang salah cepat sekali selesai nah itu ya dicatat ya. Kemudian minta Tuhan menyembuhkan luka. Yang pertama minta Tuhan tumbuhan sembuhkan luka hatiku ini yang tulum seperti ini bla bla bla yang jujur tadi digabungkan ya. Saya kasih sela. Sudah. Sudah, aku juga minta Tuhan menyembuhkan lukaku, tapi bohong, itu ya. Tapi nggak berkualitas, tapi nggak jujur, nah itu ya. Nah kalau itu terjadi dengan benar berkualitas, Tuhan pasti menyembuhkan, ya. Anaknya minta roti, nggak nggak mungkin diberi batu. Janjinya Tuhan, ya dan Amin, ya. Nah. Apa yang terjadi? Tuhan akan memenuhi hati anaknya yang minta disembuhkan. Apa yang diberi? Damai, sejahtera, dan kebebasan ikatan kepahitan masa lalu. Ya, Yang terakhir adalah, gagalah tetap konsisten hidup dalam kasih karunia. Nah itu tadi. Nah, itu yang terakhir. Coba lima, lima langkah ya itu tadi ya. Nah, lima step ya. Empat atau lima step itu tadi. Eh, sudah dilakukan dengan benar belum? Ya, sudah dilakukan benar belum? Kalau kurang sedikit pun Tuhan nggak mau tawar-tawaran, aku, kamu masih kurang ini, gitu ya. Makanya kamu masih terus saja digandoli, dijadikan bulan-bulanan oleh iblis, itu ya, seperti itu ya. Nah, sekarang silakan bertanya. Sudah lebih satu menit nih, <kosok> kita kasih waktu lima menit sudah nggak apa-apa, <kosok> tambah lima menit. Dari setiap tahap-tahap set, itu, ya tahap-tahap untuk sembuh itu, mana yang terasa berat? Mana yang terasa sulit? Kenapa berat? Kenapa sulit? Why? Mengapa? Ada yang salah dalam diriku? Nah. Ayo. Lima menit, eh, 4 tinggal 4 menit silahkan itu penyelesaiannya Pak Miming ya tadi ya moga-moga masih ingat Iya Pak. Shalom Pak Dhani. Ya. Ya kadang kesulitannya ini aja sih kadang lupa Pak. terus itu tapi apa? ya terus nggak sih kadang uh, kepaitannya lupa terus tiba-tiba di lain hari itu baru ingat lagi. Hmm. Nah, ini mili Tuhan ya. Pertama imannya ya, cuman imannya diperiksa sekali kali iman. Percaya enggak kalau Tuhan itu hidup? Nah, itu ya. Ini ini kita beriman kepada Tuhan yang enggak kelihatan Ya. Pada Tuhan yang tidak kelihatan ini terlihat wujud nyatanya sehari-hari seperti apa. Nah, orang tua sebagai wakil Tuhan secara fisik kasat mata kita lihat itu tingkat kepatuhannya seperti apa. Kalau sama orang tua saja yang kasat mata, kita tidak mau menuruti, mendengarkan itu berarti sama Tuhan juga lebih parah lagi, gitu ya, lebih parah lagi. Nah, hati-hati di situ, Ruth. Siapakah orang tua kita? Semua orang yang membimbing kita yang lebih tua dari kita. Mungkin uh, Ruth dalam hal ini uh, uh, diasuh di oleh Ibu Abni ya. Nah, itu tingkat kepatuhannya, Ruth sama Bu Abni, itu juga menunjukkan kualitas rootnya kepatuhan sama Tuhan Yesus. Nah, itu. Oleh sebab itu, kenapa masa lalu itu muncul lagi, hilang muncul lagi, hilang. Kenapa? Dia ombang itu karena untuk mengikuti rulenya itu tidak fokus, tidak sungguh-sungguh. Ya, itu itu nggak sungguh-sungguh. Ini coba setiap hari semuanya ya, per hari. Misalkan hari ini ya, hari ini saya sudah berinvestasi. Ingat semua ya berinvestasi apa kepada Tuhan? Hari ini, ya hari ini. Hari ini saya investasi ketika membuka, mata bangun, tidur. Saya sudah doa pagi. Doa paginya seperti apa? Masihkah angan-angannya melayang ke sana-sini, fokus sama Tuhan? Kalau membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan sungguh, enggak? Setiap bangun pagi, semuanya harus Memuji Tuhan dan bertobat. Orang bertobat itu bisa pagi, siang, malam, terus. Terus bertobat. Karena tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya berbuat dosa. Ada selalu kecemaran dalam hati dan pikiran kita. Tuhan ampuni Tuhan. Hari ini saya melakukan kesalahan. Mungkin tidak saya ingat. Tuhan tolong saya. Roh Kudus mampukan aku untuk melihat kesalahanku hari ini itu untuk tiap hari, nah seperti itu, ya. Jadi kalau masa lalu ingat lagi, jadi itu belum beres, harus dibuka benar-benar. Nah seperti itu. Kalau kalau sudah benar-benar dibuka, itu benar-benar minta ampun sama Tuhan itu harus totalitas ya, harus totalitas. Ini. Ketika Adam dan Hawa tahu kalau dia telanjang itu kan akibat oh eh, eh, melanggar eh, peraturan Tuhan jangan makan buah itu kan. Terus akibatnya terpisah. Mereka terpisah itu terjadi kesusahan yang luar biasa loh. Allah Bapak juga susah, sedih itu sama ciptaan yang disayanginya. Yang disayanginya terpisah. Nah, bagaimana caranya bisa komunikasi kembali? Secara terbuka gitu ya. Nah, sekarang bandingkan dengan korelasi dengan kita saat ini apalagi kita nih saat ini nih yang setiap hari pikiran kita mengeluarkan sesuatu yang nggak layak di hadapan Tuhan gitu ya kita perlu bantuan hamba-hamba Tuhan nah, jadi kalau kita menyepelekan hamba hamba Tuhan itu bertambah-tambah lagi dosanya tambah nggak selesai masa lalunya gitu ya um, belum belum membuka diri perasaannya yang lalu yang ini reni-reninya itu banyak loh nah, dibuka misalkan uh, uh, ibu rohaninya bu amni nih terus ya ya buka semuanya perasaannya bu aku tuh sebetulnya seperti ini bu nah, seperti itu bantu menyelesaikan kalau orang tua itu wakil dari Tuhan. Bu ini juga wakil. Itu tuh dia. Wakilnya Tuhan. Manfaatkan selagi ada. Setiap orang dikasih porsi dan kesempatan semua sama. Semua ada kesempatan sukses, semua ada kesempatan untuk dipulihkan total 100%. Semuanya punya kesempatan. Nah, jadi kalau kesempatan itu enggak dipergunakan sebaik-baiknya, kesempatan itu berlalu, udah semakin sulit sudah hidup hidupnya di belakang yang masih panjang itu semakin sulit. Semakin susah. Itu, Jadi gini, supaya tidak ingat-ingat masa lalu itu, yang tadi itu, yang pertama itu apa tadi? Membuka perasaannya totalitas. Ya. Membuka. Terus mendekat ke kasih karunia kalau bisa mendapatkan itu, caranya bagaimana? Nah nanti nanti akan dibimbing Bu Armin. Caranya dapat lagi, ambil lagi, kasih kasih karunia yang sebenarnya itu kayak apa? Ya, sehingga apa yang ya apa yang menjadi akar ya, akar kepahitan yang manifestasi kekerusuhan dan sebagainya, bohong dan sebagainya macam-macam itu uh, hilang. Itu caranya gitu, balik lagi ke kasur, kasih karunia, lengket lagi jadi satu. Nah syaratnya apa tadi? Nah, saya bilang tadi, jujur dengan perasaan kita yang terluka. Sekecil apapun itu lukanya itu harus dibuka. Jangan malu, apapun itu. Nah Tuhan itu setia dan adil, Dia akan memberi apa namanya kesembuhan. Kuasa kesembuhan akan terjadi di situ. Nah ya, Oh, seburuk apapun dibukanya, nah, itu enggak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan nanti. Apa itu hidup kekal, selamanya kesuksesan, berkat-berkatnya enggak pernah kita pikirkan, datang seperti hujan, enggak pernah kepikiran. Seperti itu. Ya, itu harus naik level, harus naik level. Nah, katakanlah aku sudah memahami firman ini. Kalau sudah memahami, action-nya dalam wujud nyatakan sehari-hari harus muncul. Nah, Kalau itu muncul dan membawa damai sejahtera setiap orang yang ada, yang mendengar, melihat, membaca, dan sebagainya, terus ada damai sejahtera di mana kita berada, berarti itu sudah berhasil. Nah, gitu ya. Seperti itu. Itu, Ruth. Biar tidak muncul lagi-muncul lagi, itu tadi kuncinya. Ya, saya harap nanti tadi sudah dicatat ya. Berarti kembali lagi menyatu dengan Kasih Karunia. Yang kedua, mengeluarkan perasaannya yang terluka itu. Apapun itu harus jujur. Kemudian memutuskan untuk mengampuni dan minta ampun. Selanjutnya, minta Tuhan menyembuhkan luka-luka. Setelah menyembuhkan luka-luka, Tuhan penuhi hatiku. ya, Penuhi hatiku dengan damai sejahtera. Nah, itu ya yang terakhir adalah pertahankan pertahankan konsisten hidup dalam kaki kormia ya waduh itu lebih dari 10 menit ada bonus 5 menit ya nanti mbak Natalia jangan lupa ya bisa hubungi saya kontaknya sudah dikasih pak Agus. Baik, And, uh, uh, Bu Apni ada statement, monggo satu dua kalimat. Puji Tuhan, uh, Pak Dhani, uh, ini bagus sekali untuk kita bisa mengintrospeksi diri, apakah masih ada luka-luka di hati anak-anak ini, di hati kita semua supaya bisa terus disembuhkan diperbaharui oleh Tuhan dan saya juga melihat jadi ada yang suka bertengkar berantem terus apa berbohong-bohong itu termasuk juga luka-luka ya Pak Dani ya orang betul. berbohong itu luka itu ya ya banyak saya diberkati malam ini, Pak Dani. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Jadi ini panjang, apa namanya, luas ya. Nanti anak-anak siapapun juga pendengar audiennya yang ingin counseling karena setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Jadi solusinya juga menyesuaikan secara kompleks ya masing-masing. Monggo silakan saya akan memberikan waktu untuk melayani bapak ibu saudara dimanapun uh, uh, menghubungi kami ya di WFM. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan materi polusi sosial ya polusi sosial yang mempengaruhi karakter kita. Polusi sosial itu dalam bentuk uh, apa namanya hubungan kita dengan orang lain di mana kita berada juga polusi media sosial ya oh, gitu. itu itu bagus sekali buat anak anak muda apa sih yang mempengaruhi saya nah di pikiran otak saya apa yang terjadi ketika saya membaca sesuatu melihat sesuatu mendengar sesuatu nah sesuatu itu bisa apa saja Nah, misalkan merah ini yang masuk informasinya melalui suara yang terjadi di otak saya. Apa gitu ya? Hmm. Kemudian otak akan apa namanya mengirimkan ke perasaan kita, dan perasaan kita menjadi seperti apa. Nah, ini penting sekali buat saudara-saudara semua supaya saudara-saudara semua bisa lebih berhati-hati, dan saudara-saudara hmm. semua boleh. Menggunakan senjata Allah untuk menangkis semua polusi sosial. Nah, ya, itu materi berikutnya. Jadi, tetap stay tune, saya akan membantu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, doa penutup ya, Bapak di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik. Pada saat ini engkau berikan berkat Tuhan. memberikan solusi kepada anak-anakmu. Untuk terlepas dari sakit hati. Amin. Untuk sembuh dari luka-luka hati kami Tuhan. Yang selama hmm. ini kami tidak sadari. Selama ini mengger menggerogoti dan membelenggu kami Tuhan. Hmm. Bapak Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam saat ini agar kami sembuh. Agar kami sehat. Agar kami lebih dekat kepada Engkau, Yesus. Agar kami lebih layak kepada Engkau, Tuhan. Tuhan ampunilah anak-anak-Mu. Ampunilah kami yang terdahulu kami mengesampingkan hal ini. Kami menyempelekan hal ini, Tuhan. Kami tidak memahaminya, Yesus. Ampunilah atas perilaku anak-anak-Mu yang membuat permasalahan, Tuhan, dalam kehidupannya. Biarlah sisa kehidupan anak-anakmu ini jauh lebih baik, jauh lebih layak Tuhan. Sehingga membuat senyum Tuhan dalam hari-harinya. Kami rindu Tuhan untuk melakukan itu. Kami rindu untuk membuat Engkau bangga mempunyai anak seperti kami. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih atas berkatmu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Makasih.